Halo sahabat Alma Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mengerjakan lab 14 kalkulator. Di lab ini kita akan menggunakan AWS Simple Monthly Calculator untuk memperkirakan biaya hosting media streaming website menggunakan AWS. Durasi dari lab ini kurang lebih 15 menit. Kita akan bernavigasi ke halaman web ini, AWS Simple Monthly Calculator, kemudian kita akan mengeksplorasi kalkulator konsol. Di sebelah kiri ini adalah berbagai layanan AWS. Lalu di bagian tengah kita dapat memasukkan data point untuk layanan yang dipilih. Misalnya dengan Amazon EC2. Dari sebelah kiri ini kita bisa memilih AWS region. Lalu menambahkan row-row untuk memperkirakan biaya untuk menjalankan satu atau beberapa EC2 instant. Kemudian kita pilih estimate of your monthly bill. Di sini kita melihat bahwa perkiraan saat ini adalah 0 dolar karena tidak ada data yang dimasukkan. Dan di sini pilihannya AWS Support Basic. Kemudian kita pilih AWS Support Basic ini. Lalu ganti dengan Enterprise. Lalu kita kembali lagi ke tab Estimate of your monthly bill. Di sini kita melihat bahwa sekarang estimasinya adalah 15.000 dolar. Lalu di bagian kanan ini ada Common Customer Sample. Bagian ini memberikan perkiraan untuk sampel arsitektur seperti ada uh, marketing website, kemudian ada media application, ada disaster recovery and backup. Nah, kita akan ekspor contoh-contoh ini. Silahkan teman-teman boleh tebak mana yang uh, paling mahal dan mana yang paling terjangkau. Kita coba pilih yang large web application. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini muncul diagram yang menunjukkan cloud arsitektur untuk sample web application. Dan daftar layanan yang termasuk di dalamnya. Untuk melihat rincian biaya kita pilih detail. Di sini ada tampil detail perkiraan biaya setiap bulannya. Kemudian jika kita ingin melihat detail setiap layanan, kita klik saja icon tambah ini. Di sini kita lihat memang yang paling tinggi adalah yang Amazon ec layanan Amazon EC2. Kemudian kita klik Amazon ec Service ini. Di sini kita bisa melihat bahwa kita menjalankan 4 EC2 instan dan 4 Amazon EBS volume. Jika sudah selesai, kita bisa klik reset. Oke. Okay. Nah, gunakanlah AWS Simple Monthly Calculator Tool ini untuk membangun arsitektur dan layanan pilihan kita. Ini akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang layanan apa yang tersedia dan berapa biaya yang mungkin dikeluarkan dalam skala besar. Selamat bereksplorasi dengan AWS Simple Monthly Calculator. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.